Allahu Billahi al minash rajim Bismillahi al warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, AlhamdulillahirobbilKabir. التي يعطي له الناس كل فضل ميّق لتابة وبسم الله قبل كل الأول والآخر وبعد كل الآخر والأول والآخر والظاهر والباطن الشهادو الله syahadu an Muhammad ilaha illallah wa allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina wa karimina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallam lima wal khatimi lima nasiril bil والهادي المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم الله وربهم وكلبنا محبتك ومعرفتك ولا حول ولا إلا بالله أما بعد ق الله تعالى في الكن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن khuna lil malaikati tasjudu li adama fa sajadu illa iblis apa wastakbar wa kana bil rabbik al ayatu sadqa allahul aziz ibu bapa hadirin muslimin muslimat rahimakumullah kumaha daramang sampurasun apa kabar how are you kepain Pi kabare? Ape tapi, tapi pun? Ha? Ni homa. Oh ni ho, ha? Ah? Ni homa. Ni homi. Te <laughs> <laughs> karaos Bu era waktu waktos setengah. Taeta geus ngalindur teh setengah, <laughs> setengah, setengah salapan tah. <laughs> no penting ya Allah meyakan tetapkan kita saling mengingatkan, betul? Saling mengingatkan acara seperti ini ini adalah hal yang penting makanya ya Pengalukan nanti dikupas tuntas ya Pengalukan apa yang terjadi dipertanyakan oleh Kang Ohang sebelum diperklikupas tuntas ya Peng Allah meyakinkan ya, kan, bab maulid ya Peng Allah meyakinkan ya, kan, tetap kita harus pro prokes harus pro protokoler kesehatan kesehatan saling mengingatkan yang lima lima m satu mencuci In Allahu ya Rabbi wa Ya Rabbi taufan. Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mencucikan diri. Amin. Semoga kita suci, bersih lahir dan batin. Yang kedua bentuk ikhtiar kita kang oang yaitu memakai mas masker. tuh pakai masker. Eh mana itu? Kamarana maskernya. Oh ya. Ada yang pakai masker ada. Iya. Bentuk ikhtiar kita. Ada yang flu ada. Ada yang batuk tidak ada yang sakit, tidak walaupun ada yang sakit, ada yang flu, ada yang batuk normal, manusia sunatullah hukum alam karena cuaca, cuaca makanya mengingatkan melalui maulid nabi Urang sadana singtia sangat jaga kesehatan karena yang gak pernah sakit itu yang gak pernah flu, gak pernah batuk iwal fir'awun Firaun itu enggak pernah merasakan sakit, makanya punya sifat aba was takbaro. sombong, angkuh takabur, sok kuat, sok hebat, sok soan. Jadi siapa orang di sini yang enggak pernah flu, enggak pernah batuk, enggak pernah sakit, berarti itu tandanya sehat. Firaun sange nah nak tuhnya sange nah nak tak yut. Kan guys awal Firaun, eh, tur sange nah Firaun, eh, tak yut orang sunat sok ayalewi kamu hang, dah orang sunat masok tuturut kiai ajengan munding di turutan guru diturutan. <tik> <tik> orang sepurang, guru <tik> ya. orang pahlawan orang ibu ya mah munding di turutan tak ya orang sudah masuk ayo lewi kalau hal ya ada orang mah cai nah herang lauknya ketinggalik nupukumah aja jorbenang weh tamata kurang teh hirup teh ya sakata sama manis sapa sapa godos apa pahit <tik> pantesan atau da para sewai di imah daya pahitan pijenuh pahitnya siap Nah, ada orang mah, hirupnya sok gerak, kan ditukar dia, dan sok lengkah. Suku, makin jangan halu, sakalah, kita lelengkah lengkah, suku, karena halunya. Tanya orang sih, nama sok ayah, lo? Lo, Tuh, yang ketiga, bentuk ikhtiar kita yaitu jaga jarak. Alhamdulillah, ia ya jaga jarak, simpulin jadi, tengohang jadi tuh. Yeah. Jaga jarak, tayuh di jarakan. Yang oh. kabayang tuh kapayang, mm. lamun ke jaga jarak, menabihnya di dia. Nya, Tuh ibu di sana, ada yang juga di sana, yang di sini. Li, ini jaga jarak. Mudah mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam balai pecaka atau musibah atau penyakit. Amin. Amin. Amin. amin. kemarin penyakit apa tuh yang datang? Corona. Dua tahun beleras ibu. Sami kadia imbasnya dua tahun. Sami. pejabat mm -hmm. ter, ter, ter, terkaya, tenun benghar terus sangsara. ajengan, ajangan, ter Profesor te dokter, pedagang, pengusaha sama imbasnya kena. Ku corona mah dua Aris. tahun lain sulap kang. Komu ayu Ustad kena kena Ustad oke. Okay. Nauan ibadahnya jadwal ceramah dua tahun rungkad. Kang. Oh, hmm, -mm. oh marukana. Mata ksimpering kamari fokusnya di pesantren. bari jeng lurak klik gedung, lurak klik majelis, lurak klik ke masjid. Nah. bari jeng lo bahu, ulang-ulang aja. Buatang sih aja. Sanggup nah nek. Takak Ustad kerbu tang, buatang. <tik> tah ieu iya urang sunat sakaya leuhideu wae tah iya mang leuh. tadi panulak gilik ka ditu ka dieu hulang-hulangna kana hutang aja Haye geus huton ka ustaz tah. Dorak gede aja nyodanan ka ustaz. Aja. Ibu nu hutang mah meureun gaduh hutang gadoh. Tuh ngaraku sorangan geuning heta. tongkeng ahli mauludan mah dijamin ibo pang Allah biarkan akan hutang sing ka balayar. Amin. cukup ku amin aja usaha aja Enak eh, Amin Amin anak usahan teu kabayar semua. Nusaah mm -mm, mudah-mudahan singla lancar. Amin ya Allah ya Robal. Aku itu ay Corona kamari timana senekang? Timana asal nate Corona tekamari teh? Luka di mana? Timana? Oh benar di Cina. Oh Di Cina? Di Cina. Matak di awalit ini engko Corona. Oh heo oh, oh, oh, nya. Mm -mm. Lamun ti Sunda mm -mm. ma, mah emang. Mun mun mun ti Sunda mah mm Jangrona. -mm. Ya, Jangrona atoh emang. Lamun <laughs> La, ti Jawa mah Masrona. Masrona. Heem. Mm -mm. Lamun teu boga duit <laughs> meurana. Lamun tara ka masjid, <hah? hah> ka bina. jelemak Jelema nu tara ka masjid, kabina. Bina. bina. Jelema nu, nu dibawa ku oray koneng saha ngaranna? Siana. Mangga. <hah> nah, ya, Eta <na>, siana, <hah> siana, siana. Heuh da caesna siana. Ati, eh, jauhi kerumunan, jauhi kerumun Aisyah kima orang lain kerumunan, sakima ngariung. Mudah-mudahan riungan orang sing barokah. Amin ya Allah ya robbal Jeng nukalimakna, titip ibu jangan kesana kemari alias kurangi mobilitas, jangan bulak bal, jangan pulang per ulah cilengceng ulah gudagin ulah kaditu kade mata kudu ngajet tah gitu siap dugi tuntas menjedog siap sing tarik siap yeah. siap duka subuh siap yeah. moal nunutan moal perih panon moal metetan moal cangkel moal sing siremon mermati wala samurap moal ngupingkeun <laughs> Wiyos, <tuk tangan> Abi, Ayah Indonesia, Nuyos, Ayah Sunda, Nuyos jadi dua bahas bahasa. Stawiyos, baik jadi begitu ya. <tuk tangan> <tuk tangan> jadi begi Atuh Jadi begi dapat ya. Jadi kalau tuh. Ya maaf Ibu ibu satukan jawabannya. Kalau ada yang bertanya. Badek naon senaka dia teh jawapan satu jawaban sepakati semuanya walaupun di sini badek naon sena badek taubat kami badek silaturahmi badek mencari doa Allah badek itu badek iya ibu pang Allah miakan titip orang saderi nak upami aineras badek naon kadek abdi badek muludan toswe etahu ko tak orang mac kadek mac badek mulud muludan bo Jawab badai naun dia teh kurang tarik makin keras tah gitu pan ayak maulid ayak maulud cek orang dia muludan sing tarik ayak maulid ayak maulud cek orang dia ayah rajab ayah rojab cek orang dia tuh bisa geningan sekali deh ayak maulid ayak maulud cek orang dia muludan ayah rajab ayah rojab cek orang dia rajaban ayah ngaji ayah ngaos cek orang dia ngajeos <laughs> <laughs> heh apaan ya kenyambat kenyambat kang ohang ya teja ya itu si oh, ucu tadi bu gusti no, tapi benar cek ketawa itu membuat badan kita sehat urat-urat atau sarap-sarap kita yang kecil yang tadinya beku itu akan bergerak dengan apa? bukan dengan obat, bukan dengan apa-apa, tapi dengan ketawa. Mataksing mineng, istighfar, ketawa, ketawa. Ini curigaan di Sirian KBT. Ini, Sirian terus, macam hari uang, Sampai di mana tadi bu? Tuh, nyak benar. Mulud, muludan. Sekali lagi, badai naon kah dia teh? Muludan. Oke, okay. hoyong naon, hoyong ilmu, hoyong muludan, hoyong mencari doa Allah. titip kupang Allah boyakan tuh Iya hari yang naon diwa iya. Ayah kopi, di aduh, ibu siap-siap mengenhu. Oh, oh. Yang sahanya itu uh bagja Oh, iya, yeah. jangan unggul. Oh, kurang iya, iya, Padahal iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, salik lu kor say sabari nge-leget da... ya yeah. kamu baring Arok Kai... Hay... rokona jisam say ojen say... kang oh hai lamun pareng ngajeng jab eh <tuf Quinn skirmally: heng> Satukan jawabannya, ya bang Allah muyakan. Kalau ada yang bertanya kepada kita, upami ayinun naruska urang sadena. Tadi abadinaun kadiate, pada muludan abdimah. Tos muaser saur. Hoyong naon senetakana muludan bah Abdi lain hoyong benghar Muludan lain hoyong naik pangkat Muludan lain hoyong loba lobat dui, Muludan lain holang itu itu, itu ya urusan dunia Itu hal yang kecil Mau jodoh gampang Mau tangkat cabar Mau jabatan gampang Mau urusan dunia gampang Tapi orang sadayana aminkan ku orang sadayana amin aminkan kurang sederhana amin amin ayong naon atuh orang ia muludan lepikan kurang di udang sadayana lepikan kurang di ngayakan ya pang Allah ya pang Allah ya pang Allah ya kang ohang kang komar ime ime ya pang Allah ya pang Allah ya pang itu tayasanes ayong naon abdi muludan tayasanes ayong kaangkan janten umat Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa sallam weh tostong sir saurting orang masing kaku jadi umat rasul Eta amin atau gitu aja, amin saya so, so mau unggulkan lagi unggul. pantas apa lah saya mau ada kalimat doa, teh aminkan siapa tuh begitu amin, babarangan yang malaikat dikobol, tah doa keulah itu yang akan nerangkan oke, okay, mun ada kalimat doa ini masuk gitu tak hmm. hmm. hey, bagja hmm. bu batur mariwe, masalah musibah, petaka, bencana darat, laut, udara, hmm. gusti orang mah di dia mah ibu orang mah terhibur duduk manis nikmat dihibur ku kang ohang ku kang komarku ime imei rekte nikmat kumaha maha orang tah syukuran ta ia manja lega orang memenangkan nikmatan titip tabuta bu ta disumpinkan ia disumpinkan itu disangkana ia teh gampang nyumpinkan ia teh kang ohang marukan naibu itu samara jadwal lo dibatalkan Demi manjah lega, lain hera ya cek. Tadi nyariosan osaran singkuri, Dap teh, iya teh, dak duduk nama ka, ka Kalimantan Tengah, Kak. Ya, ke ka Kalimantan Tengah, ka tadi, tadi, tadi, tadi, tak, Aula, una, una. tah, pulau, una, una, pulau, una, una, cek. Anu di tengah-tengah teh -tengah te, uh, laut, ayab, ayat, eh, teteh Pertamina, nanti, eh, teteh ayat pila teh, eta teh. Tapi dibatalkan, teh jadi UI kadi UI. Dau anu teh, apa no? <laughs> Tadi ye Kang Ningke Bagja tepang deui tos pan izin kuring kogi opang Allah meyaka ya dari nya seniman mah yo ya, pang Allah meyakan nya ya, ulama kiai ma, ibu selalu bersama-sama Kang Komar Kang Komar teh lain batur pan eta teh ya sageruhunan sareng Sim Kuring yo ya Allah meyakan Kang Komar mah komo ya rekan si teh wargi kene Sim Kuring urang ge di dulur Dah kurang teh iya sadarna du dulur mataklamun loba dulur pasti bakal loba du doa du duit duit du tujuhannya du du tuhnya iya karena duit tuh ya. karena duit tuh cuma pantas arek terungsin kuma jangan arjeng galau dah mikiran waedu dunia aja duit duit, du <laughs> belah dia pipi lewuh nah, nanya ditip urang mulu dan teh lain hoyong loba du duit tapi orang saya yang umat rasul, ibu pertanyaan sahak ini berperan, ia karena muludante lebih orang bisa meriung kaya kustik bagja sahak ini berperan, ia karena muludante tilu berperan, karena muludante, emat kena ibu mana majestalim yang selalu bersamaku tilu ibu yang berperan, ia karena muludante hiji, sahak siapa yang berperan, ia karena muludante, hiji Panitia dua, ngisi acara tilu sok naon e cenu aya dina otak. Kalau warga ngecew, Pak RT. Pantas hmm. orang tingkatan RT. Hmm. Ayah Pak RT, na, ayah. mana Pak RT, nenu mana Pak RT. Nasel itu dua hmm. ketek. Pak RT, Pak RW mana Pak RW? Hmm. Pak MUI, Pak MUI mana Pak MUI? Baca, Alhamdulillah, parawan mana parawan? Nih, nih, nih, ngacung segala ngacung sah, ngacung ngacung segala ngacung sah, perawan ini ini ini ini sah, ngacung sah, ngacung sah, ngacung sah, perawan sah, ngacung sah, ngacung sah, ngacung sah, ngacung sah, ngacung sah, ngacung sah, ngacung sah, lobet sah, ngacung sah, ngacung sah, ngacung di ngacung sah, ngacung sah, ngacung sah, ngacung ngecas naon hayang geus nini-nini hayang ngecas sudah siapa yang berpradiah kana muludan sokurang sadayana sing ararapal sadayana urang muludan teh lain tahun diongkolaste muludan bukan di sini saja betul tidak Berapa kali kita dan berapa tempat Yaampal Allah mukkan yakin bukan di sini saja, tapi siapa yang berperan? Pantas atau kurang ditu diudang, belah ditu diudang, di dia diudang Yaampal Allah mukkan. Nabi kenayakan, tadi kampung, tadi kota, terlebak, tadi tongwat, tadi siang, tadi wengis, ada yang nak Yaampal Allah kenayakan Ia muludan. Ayat naon ini nak muludan. Kalau sebabnya, sebab sahala atau berperan ia nak kan muludante. Satu siapa yang berperan? Betul. tarik Allah tu, Marukan tu. Pantas irek atau aja aja aja. Benernya lain dekat pikiran katanya, heeh mm -mm. Bu aja <laughs> nah, saru <sasa ruangnya> <laughs> nah, jadi katepaan gitu <laughs> nah, ada sim kuring di simkuring kumanten sim nyamat deih manehna jadi sim kuring nyamat kang ohang kang ohang nyamat simkuring kuring jadi kang ohang jadi ulama sim kuring jadi santri ohang-ohang satu gitu <laughs> Nih, Kang Hau gantengnya, kok pihaknya kan Gagah, ganteng, wah jadi, ulama besar, ya, Kumaha, make, nah, naon namun make, nah, oh, make, namun di pinggir-pinggir. Tuh, tangan lagi, Kang Hau dong, kayak ada. Kayak, tahu, Kang Hau, tayatan udah dimahal, Kang Hau, tayatan udah dimahal, tayatan udah dimahal, tayatan udah dimahal. Matakmun gitu murah. Mataksum gitu, gue mahal, Kang Hau. Tuh, tayatan mitik, tahu, merah. Aduh, ampun, rata ingusnya. Harunya bolak-balik, kan? Dia kan banyak gawai dari bayar. Tahu, boh, eh, boh, ibu boh, eh, buh. Ayo, cek ulang kaku-kaku kah? Tapi wacana Kak ditunggu. Ayo, cek, Kak, di cek, Kak, kah kak, Kak, ayam melongkak, Kang Ohang. Nie, bokoh hirn keren bayang kawin keren. Karena, tarasi Makang oh hang pon dong. Tu keren. Nie, wanita yang ni ni ni ni mungkin. Jadi pohon daynaun dari teh. Nah, satu yang berperan siapa? Allah. Yang kedua siapa yang berperan ikan mulud teh? Cing tari. Kangjeng Rasul pan sekarang kita sedang berbicara Rasul. Bukan berbicara RT, RW, Kades, MUI, Lurah atau pejabat Harta Presiden pun tidak kita berbicara tentang roh, Rasul. Dan yang ketiga di sini ada peran siapa? Siapa lagi? Atau Yobang Allah miakan? Pantas rekte barokahku ma dan Yopang Allah miakan. Sabab kunawan. Sabab didi ayat peran Allah. Didi ayat peran Rasul. Jeng didi ayat peran ibu. Di sini ada ibu yang berperan. Karena di sini ada yang mengandung, ada yang melahir siapa yang mengandung ibu tuh kang komar tadi ngabebarkan tentang ibu tidak ada ya bang Allah muliakan yang bisa ya bang Allah muliakan menandingi yang namanya seorang ibu sosok ibu ya bang Allah muliakan yang sangat mulia sampai sampai Rasul pun mengangkat memuliakan ibu sampai tiga derajat tuh diangkat derajatnya ibu sampai tiga tingkatan tuh Mata sahabat bertanya, "Ya Rasul, kepada siapa saya harus hormati? Ibumu? Terus siapa? Ibumu? Terus siapa? Ibumu? Lantas siapa? Baru bapak. Hiji sahabu. Ibu. singtarik tarik dua. Ibu. Ibu, tilo Ibu. Ibu, hiji dei. Bapak. bapak. Jadi hiji bapak, istrina tilu. Sakitu. Setuju? <laughs> Asa eta sok Ah, iamapua, ya. Bu, satu sah sendiri Ibu, dua. Ibu, tiga. Ibu, satu lagi. Bapak tetap bapaknya bapaknya satu, istrinya, istrinya tiga. bapaknya satu. Setuju pak? Setuju pak? Ulangi jika nyebut setuju nato pak. Nau nato sudah kandapa ibu, ibu, ibu baru bapak, ibu. Kita semuanya saling mengingatkan karena kenapa hormati ibu yang pertama karena ibu yang mengandung dua ibu yang melahirkan tiga ibu yang menyusui tiga hal tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh Bapak ayat tebak mengandung ayat tebak mengandung jawab ayat tebak pandung-andung ayo Burut, bucit burai burus itu oh, ada rapasa cucit-cucit ya, ya. Ayat Bapak nu Ayat Bapak nu Ayat Bapak nu ayah terbapak nunggala hirkan. Ayah terbapak nunggala hirkan. Kayak ayo geng nggak luar. Sami itu ha, ha, hasil nggak nggak luar Beda, ayah nggak luar Ma, budak mau nggak Tapi lamun nggak naon kan. Nah mau nunggak luar kan. Nu Kokotor, kokona yang kokona yang nggak Tidak semua yang kuning itu emas. Ke. Jadi pasti kanata tahi Tai saya caci pucuk, tapi eh neng, gelis-gelis nyebut tai. emot keneh kanet aja. Hanapna koneng, luhurna bodas, nauna mina. Hmm. Hanapna koneng, luhurna bodas, naunamina mina. Tumpeng. Hanapna koneng, luhurna bodas, naunamina bener tuh tucah budak. Pocong, nincak tai, ece tai etai. Kele tadi nyebut tai, ece Ibu emot keneh ente, jerok nak koneng luar nabodas, naun namina. Hmm, nog lain, nog, nog, ngetil lain, ece, nog, nog. Ada ece makanan, nog, wah, iya tuh dah. suksuk, nog, berang, nog, puting, nog, ngaran nog. Jerok nak koneng luar nabodas, naun namina. Taluk, jerok nak koneng luar nabodas, taluk. Naun namina taluk tayi diperban nyebut katuhu koneng koneng bener tah ayat ke bapak ayat ke bapak Nyusuan ke bapak anu Ngebiayaan, astagfirullahaladzim tah, iya pantes tereren-eren, iya alam dunia petaka aja musibah, masalah jeng masalah ibu, teberes-beres darat, laut, udara, kau non sebabna, lo pakainya nuki ya, jadi nganter. Haram tidak boleh, lamun ayat dunia sorkak orang, engah-engah hadang, haram papa, ini buat anak kita papa, papa kali tua ya nape nengandai, gitu. Setuju ibu? Setuju ibu? Sok, sing saroleh ibu natu lah gitu yo ya Bang Allah miakan yang penting kita sudah tahu oh di sini ada peran Allah di sini peran rasul dan di sini ada peran ibu sangat mulia yo ya Bang Allah miakan apalagi kita sekarang mau apalagi sudah dekat dikati kepada Allah sudah dekat kepada rasul dekat dikati yo ya kepada sesama manusia apalagi khusus kepada orang tua hei pemuda pemudi harapan agama bangsa ingin engkau sukses ingin engkau sukses ingin engkau hidupnya maju Kuncinya, ada lain dan tabukan. Yopang Allah, meyakkan. Titip, hormati, ustadz, hormati orang tua. Etap, dititik. Tuh, Pak, iaitu orang di sumpingkan, iaitu bukan orang-orang sembarangan. Iaitu orang-orang spesial, orang yang diunggulkan, orang yang istimewa. Ibu, penting. Bapak, penting. Pemuda, penting. Pemudi, penting. Panitia, penting. Kameramen penting sound system penting konsumsi penting Ustadz penting tidak ada yang tidak penting semuanya inilah orang-orang penting Amin Ibu penting Bapak penting Ustadz penting Kang oang penting. penting penting pentingan mana Ustadz atau jamaah tarik Ustadz apa jamaah jamaah atau Ustad jamaah ayat <tuhdan> kisah> <tuhuan> kisah> ustad, uh, bubar semua, bubar. Ustad ayah, na kemarana ojek, pegang uh, segala tuh. Ustad ayah jamaah, uh, eta ustad balik dari tong tonton aja. Batas sok jawaban sadainnya ya bang Allah muyakan. Pentingan mana Ustad apa jamaah? Pilih diantara dua pilihan ibu jamaah atau Ustad. tarik kurang tarik. Alhamdulillah iyo lubakalpi barokah hente. Lubakalpi barokah hente tak iyo kuna sababnya nghargaan ka Ustad nghargaan ka guru pan urang bisa kita bisa pan ti Ustad ti guru iku eh, guru tak Ustad iku tak guru matang betul tepat ibu jawabannya pentingan mana ustad apa jamaah ustad kunun sebabnya ustad mah bisa jadi jamaah pan itu teh ustad ustad hunkul tapi kan sekarang jadi jamaah dulu Kunun sebabnya red man on red face are you understand yes are you understand yes are you yes yes are you yes yes no problem yes no problem if you has, please, my lord. yes please molor yes <laughs> Ustadz, mah bisa jadi jamaah. Ah, ah jamaah, mah belum tentu bisa jadi ustadz. Sok, ayah teh, ayah sok, ibu. anu dia, ayah teh, sok, jadi ustadz, sok. Tapi jadi jamaah, wiyos. Laras, ntar. Mataku orang, matase, unik ayah, nama. Saya bekenai orang, matose, syukuran ke Allah, ibu. Dan orang, mah ibu, tos di rezeki yang tak terhingga, rezeki yang mulia, rezeki yang agung, yang sangat luar biasa. Betul. Hiji urang teh sing emut sing sadar ibu urang teh dan tuju memperingati urang teh tuju mi el mi eling tadi saur kang ohang oh, pan urang apa pan eling eling, tah berarti urang teh kudu eh emut eling eling itu jadi kudu are aremut jadi kudu eh eling acu. hiji urang teh di papern rezeki teh bukan uang saja kang ohang oh, Bukan diberikan rezeki, bukan pangkat jabatan, bukan. Tapi orang sing syukuran ke Allah, hiji orang teh dipaparinan rezeki sehat, amin tuh. Luka dia teh berarti teh sehat, Muntah sehat. Orang kumpul di di ayah di di kang ohang kirang sehat, sumping mal, mal, sim kuring kirang sehat, sumping mal, mal, calik di di mana nu mah? Di rumah sakit. Mudah-mudahan orang sing serehat lahir batinah Iya bu, tah rejeki nu agung teh. tuh Yang kedua, orang teh ibu rejeki salamet nah. Orang teh nu di teh ini orang-orang yang salam. Nu salamet je itu. Amin atau gitu. Baturma musibah di itu petaka di itu bencana di dia di leres teh. Orang berarti nu sempal di dia teh Selamat, lamun tu selamat maecah di jalan oge okay, tadi kita jong, aino kita jong te, aino karena musibah te, hunte, hmm, kurang te, te. te beratino kempal di tiye te, -te selamat sadayana, amin. Sing selamat dunia akhiratna, patokan ukuran selamat kiau kang ohang, kiau ya. Ibu, jeng bapak tadi angkat di bumi te, eh di tengah-tengah kang ohang aino nelpon, bu, maaf saya kan udah janji janjian hari ini tapi di rumah kok ada siapa-siapa bu ini dengan siapa ini bu saya yang akan ngasih uang 100 juta sama ibu oh iya ya kira-kira balik dari kaimah atau diparatkan muludan jawab kira-kira balik dari kaimah atau diparatkan muludan kak Cing tarik. pasti balik dari kaimah salamat kak dia Tuh, kagoda ke urusan do, dunya kabita kudu, duit Berartiin teh salam, data dinahoyong mulut, muludan, tuh. Eh, ibu, jeng bapa tadi angkat di bumi, di tengah-tengah yang Ka Kang bu tah beda dina nada naik, apa Kenapa sih ibu? kok di rumah gak ada sewa Kan ibu sudah dengan saya sudah janjian. Ibu mau kapan bayar? Nunagi kira-kira. Nunagi kira-kira etarek balik deka imah, atau rek mulu dan way. Sing tarik kurang tarik. Iyo gendingan di dia gendingan jelas mana? Taha iya Gan Musti. Makan umulu dan makan u pangangosan, ma orang salam, selamat, tinaun tinaun, tina nu nagih. Tongjian ahli mulu dan ma ibu didoakan singkab layar. Tu nupang tariknya berarti tanana gede, gede sorak, gede hutang, gede sorak, gede atau kalau hutang. Amin, atau gitu. Sing <Sanjungi> selamat sadayana almut. Amin. Jeung nu luna ibu rezeki anu agung teh rezeki yang termahal teh rezeki yang teu terhingga teh. Naon cenah urang ibu dipaparinan hate anu tenang. Buat apa hati kita enggak tenang? Buat apa uang banyak juga hati enggak tenang nikmatnya hidupnya? Buat apa jabatan tinggi ibu? Wah, pokal mah pangkat he, hebat tapi hati gundah gulana, tenang teh hirupna. Tuh, mendingan kiweh orang mah tuh Panit ke orang-orang yang tenang Betul atau Leres sih bu Namun te tenang mah dari di dia ibu papas sirik siri, Atuh So ibu-ibu nudihanap handap Anggap ya itu makan kelas pipi api? Kan ayah-ayah ayah ayun ayah, ayah, ayah boluan ayah-ayah jerukan Anggap pipi Anggap ya mah handapnya mah ekonomiknya orang mah di luhur Tapi dah jerukan Pip, <tuh> bu tuh, ibu Cemuru Ibu ibu no, sarang calik anu paling di tuh Cemuru te, Cemuru te carik noda Abdi Abdi dia, Cemuru bapak Cemuru te Abdi dia, Abdi dia maning di luhur di panggungan di kursi ande, Cemuru te, te hati nu no tenang, te ayah iri, sirik dendam, tak etah nu no, kangjeng Rasul yang ingin di harapan te, bu, kangjeng Rasul harap hati kita tenang itu apa, orang hirup naseuyunan seperti uskil ulah ayah silisik. Siliton, silideng, silitaj, silijen, tuh cek cek cakjuk cak, cek cek <tuh> <tuh> Orang mah hidupnya kudus sauyun, babarang, asah asih as, tahkil saiyah sakat, sama Sa manis apa god, tak itu. Siap ibu, sok pertahan ke ta. amin, Aminan tuh gitu. Hatai anu sirik medendama, kau tinggal tetangga beli motor maneh sesek nih, ya tetangga beli motor nu iri dengki sirik tetangga beli motor mane nih, nu sesek <tuh> nyelak, isuk nang beli mobil, dan langsung setaip atuh, seteru, ke rumah sakit, dia tengok, kono beli mobil, cager muah, cager muah, cangtang tu aja. Ari ece kunawan sana i tadi isuk-isuk jag-jag naya nak gesdi rumah sakit seteruk segala gara-gara mana? Hari itu nah gara-gara Abdi eta mobil oh gara-gara muli mobil setrek setul seteruk setop jadi gara-gara mobil nyamut aiece nada apa pan mobil tertos diical deh ceng hari nte oh gitu sana ceng hari ngada ece nu iri sirigma pantos diical kata te Nah ka mana tos digentos kan eta kamarimah apansa pantos digutus kufortuner kuma kumaha nusiri langsung harita kene stroke modar di dunya eceut aya di dinu ahli muludan mah teu aja ece matak diemutan deui kurang mah ibu sesama umat Kangjeng Rosul mah dosa oyon terakhir ibu Wasiat Rasul Ibu, hiji orang kudus silih ngajaga, ejeng um. Blok kedua, orang silih ngajaga, kano ibadah, soal Tadi, takang ohang, ngapi berbennya, sekunta. Bu, solate rukun Islam ke seberiji. Rukun Islam ke seberiji solate. Sol hiji, sahadat dua, solat, tilu, jakat, opat. Munggah haji, contoh, naunya. eta coba. Tah, eta we panakoa. Sok, lompat kadieu. Tah, boi naon? Sing tarik ye naon? Panakoa. Heeh. Mm -mm. teh Bu, panakoa. Dicepeng ku lima ramo, ku lima jari kuat mue. Kuat mue. Kuat. Tepercanten kurang buktos buktoskeun. Panitia, hei sini satu. Siapa aja sini? Sok sini. Sini, Neng. Nek, sini panitia. Sini. Siapa aja sok Neng ka dieu. Mana saha we saha? Ka Neng. Sini, sini, sini. Enggak di sini di depan. Ke sini ke depan. Sok sini, Neng ka dieu. Kuyos, Neng ka dieu. Ka dieu. Tong isina, Neng. Penting ngolah isinke. Neng, sini, Neng. Bu. Ini jari. Ini jari dipegang memegang tong lengkat kuat tidak kuat sok neng buktikan kuat neng tarik sing tarik neng kuat kuat kuat kuat, kuat. tuh sing tarik neng Anggap aja kita ingin diaehng Allah sahibah, Allah sahibah. Lepaskanlah tuh nenek untuk tarik tinggi. Sudah, Neng, terima kasih. Temuk tangan buat Neng ya, tuh, panitia. Ya, teruk. Kang, ya teruk. Boh. Tuh. Anggap saja ini kehidupan kita. Yang lima jari ini adalah rukun Islam. Islam, baik. Ira, Kang Oha. <tuk> Lain, Kang Wahang teslami jadi tukang mie gitu. Ibu, lihat, yang lima jari ini adalah rukun is Islam, Kang Wahang. Anggap aja ini kehidupan kita. Kita nggak naik haji boleh? Boleh, boleh dari ibadah haji mah bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak apa apa. Yang keempat apa tadi puas? puas Boleh nggak ya. nggak puasa kang Hang? Boleh. Boleh. Bagi siapa? Bagi yang sakit, sakit. dan yang bepergian jauh. jauh. Boleh. Masih kepegang nggak itu kehidupannya? Masih kepegang nggak itu tongkatnya? Masih. Lepaskan yang ketiga. Jak ada muzaki, ada mustahik. Boleh nggak jakat? Boleh. Boleh tidak semua orang, ya, Allah, mekan itu? Yang mengeluarkan jakat, betul, oh. masih kepegang itu kehidupannya. Masih kepegang, tetapi tongkatnya masih. Kuberapa jari sekarang, berapa jari? Dua. Berapa rukun Islam? Dua. Dua, sahadat, dan salat masih kepegang. Bu, silahkan, tapi coba jangan berani-berani meninggalkan yang namanya. Rukun Islam yang kedua, solat. Tu, as-solatul imaduddin, solat itu tiangnya agama. Coba, lamun dilepaskan, ibu, orang te solat, orang hirup. Nah, ku maha. Tu, muajjau bakal anjur. Lepas, betul? Tak pantas kajeng rasul nawanti-wanti. Tolong jaga sol, solat. Tu, mu. Tebu maklum melu dante kan kadit. Alhamdulillah uh, Al-Fakir saya tidak melihat siapa itu Kang Ohang sosok-sosok Kang Ohang apa uh, latar belakang orang apa tapi saya mabuk saya memegang dengan kata-kata wasiat orang tuanya orang tua pasti wasiat buat anaknya yang terbaik tidak ada wasiat orang tua yaitu kata-kata buat anaknya yang jelek-jelek semuanya wasiat orang tua yang sampai mewasiatkan mengeluarkan kata-kata yakin yakin yakinnya itu akan dikobul. amin gitu. makanya ibu titip lisan harus dijaga agar supaya berwasiat dengan baik buat anak-anak kita contohnya Yopang Allah muyakan Al-Fakir pun juga Almarhumah Al-Maghfirullah Yopang Allah muyakan ibu tercinta yang melahirkan Al-Fakir yang mengandung Al-Fakir melahirkan Al-Fakir yang menyusui Al-Fakir membesarkan Al-Fakir membesarkan Al-Fakir Yopang Allah muyakan wasiat orang tua Yopang Allah muyakan tiada lain sudah padahal Al-Fakir masih pesantren masih mesantren Al-Fakir bakal jadi iya, ya Iya Iya Yopang Allah muyakan terwujud Bu ini mah kisah aja Yopang Allah kisah nyata tanpa rekayasa tanpa drama tanpa mimpi semuanya nyat nyata itu ucapan orang tuh tua wabilusus ucapan ib, Ibu makanya tuh makanya tadi Kang Ohang Ya pang Allah meyakkan ibumnya wasiatkan ibu masnah ingin melihat anak Ya pang Allah meyakkan bersanding dengan ulama walaupun Ya pang Allah meyakkan ketika masih hidup ibunya tidak pernah melihat Kang Ohang bersanding dengan ulama seperti sekarang ini Ya pang Allah meyakkan yakin Almarhumah Ya pang Allah meyakkan hadir malam ini tempat yang Allah meyakkan ini itu. melihat Kang Ohang markala. makanya ibu titip yang menjadi sang ibu ya pang Allah meyakinkan tadi tidak ada doa yang terhalang doa ibu untuk anaknya semuanya dikobol makanya harus doa yang baik ba baik tuh makanya tadi pantas Rasul mewasiatkan dolok tolong, tolong jaga wanit wanita wanita itu siapa ibu makanya benar tadi kata Kang Ohang tolong ibu tutur katanya harus lemah lembut ulah poporongos ayah di dunia sok poporongos kacaroge ayah nusak poporongos kacar roge ayah opat puluh kasayan muruluk tah ce tah gagal gugur tah ayah nusok buat banget kacaroge ayah opat puluh dei ece muruluk tah ace e, ayah nusukkan punyan panyun kacaroge ayah nawon dei nubayak ece, tah nawon day nuburuluk nubayak ace makanya harus jaga ibu-ibu harus dijaga ibu ibu cingsok walar upami ibu di sauranku caroge ngau jawabnya mah Mah, mah, mah tuh kan sok ayah kan Kang Ohang penuh di mana kucaro gitu. Mah, oh, mah, kelok ke dong. Ayo gitu tuh, rungkat Ceng, iya mah, ibu kermasak masak mana masak teh. Nyanyi di, di dapur, nyanyi di kasur. Ibu kermasak masak mana? Di dapur. Eh, di sauran Kucaroge, gitu, di Bumi. rupina hoyong hoyong didamalkan Cikopi data tadi teh yang cikopi itu ayat-ayat wujud-wujud ibu kers, kermasak di sahuran kucaroke di penuh bumi begitu di sahuran mah kumang aja obna kumang aja obna mah mah mah ma. Tah titip eta lepat. Titip Ibu, upami tos ka di sauran kucaroge urang ker masak, masakan non Oke, okay, titip Ibu, tong diwaler. Jangan dijawab, tong ceceleuweungan. Tong ceceleuweungan. Heh. Hmm? Tuh. Aye kitu kumaha? Upami tos sauran kucaroge kaku ping cepil urang engal engal paruman komporna Kang Ohang ingat-ingat orang lompat sampingkan kacaraoge ken bay, tong kita dihiraukan pasakan kacaraoge, udang tuh pibarokahin, udang, langsung sadarkan, bari jengbongkokkan awak orang salirana mangga gak papa ayah keresahan naon papa yang mamah tos ayah dipainan salirah papa nyanggakan papa osok tarak kita kacaraoge osok tarak kita kacaraoge disangkanya hari ibu sapongkok bongkok tidak spontan malaikat langsung ya Allah ampuni sang istri yang sedang menghormati menghagai suaminya salami ibu bongkok dosa ibu teh murlutah ayah dina ampunan Allah amin amin Mata ayah nak enggak sekedap di bubar di diuk ayah nak ejek siap ibu siap kejeng seri sakala Siap bongkok siap, <tell> bongkoken atau caro carogete imanem busung wae itu deh, bongkok conca carogete. Tidinya ya bang Allah ngoyakan Ayo caro carogete. Aris Imam balik pengajian jengkang dapat jengkang ohang. Nah senapara rongkoki. Nah gunaun gitu gelo, gitu gunaun nyebut gelo. Sabab tarabiya sa. Nona tah tar sing tarik balikan. Oh gandingan sallallahu salamullah ala tah Rasulillah sallallahu salam angkat tangannya semuanya angkat tangannya semuanya semuanya goyang semuanya semuanya selawat ikut semuanya sallallahu salamullah ala tah Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sina bibillah, Allah ibu ibu, bapa, bapa. Mari kita bersolawat, insya Allah dapat syafaat, insya Allah dapat syafaat. Semua sholatul salam salamuala. Angkat tangannya ibu, semuanya terus. Syukurlah. Singtarik. Sholatul kholq, semuanya angkat. Siabilla Joko Tingkir Bali Jowo Bore Desunan Kali Joko Wisma Nusantara Jadi Waliyo Jadi Rojo Jadi Waliyo Jadi Rojo Gaduh Jengir Langkat Luhur Joko tinggir rojo masyur Joko tinggir pangkatil Johor Moga kita ketularan makmur semoga kita ketularan makmur Semua sholatullah Salamullah Al-Toha Rasulullah Sholatullah Ala ya zhibabilillah tauasalna bihisillah wa bihadhihi rasuliy on kulli Ibilillah lillah wa allah bi al adi ya allah bi adi allah Allah seliwasali wabarakatuh. Wa Alhamdulillah sudah jam setengah empat bu. Tidak terasa masih betah. So, ai betah mak itikap di dia niatannya. Ai orang maha tos beres orang bareresnya, orang aruhi dia masih kene betah ke di sini di dia antep tep betahnya. Insya Allah Alhamdulillah lilah rupina kitukangoha. Alhamdulillah bingah nu penting teh sasilahturahmi sareng keluarga besar warga besar warga Manjahlak. Mudah-mudahan sadayana sing sarehat. Amin. Sing baragja. Amin. Sing baleunhar. Amin. Lahir dan batin. Amin. Bil wal karomah. Al Fatihah. Allahumma nabillahi syataul miska. Allah, Allah, yasuhadu, yasuhadu, alladina, alhamduluh, alhamduluh, alhamdulillah, Iyakar dua, Iyakar setengah, Iyakar setengah, Iyakar setengah, Iyakar setengah, Iyakar setengah, Iyakar Tepatnya Jalan Sayati Kampung Manglid. Besok pada duhur uh, Maulid Akbar sekaligus miladnya atau ulang tahunnya Dakor. Dakor itu salah singkatan dari Da'i dan Kori. Jadi para ulama para yang kedua tahunnya. Semoga doanya, semoga dalam keadaan lancar sehat walafiat. Amin. Insyaallah, Allah ya Allah meyakinkan. Sadayana ya Allah meyakinkan. Hatur nuhun. kelepatan sembikibibra di kalau ada kebenaran jelas suping dar Allah rupiah jala, jala, rupiah. al -fakir, Kang dava bersama rohan wallahu mufik lak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh